Ayo tingting boy. I am. Ayo tingting boy. I am. Ayo tingting boy. Panas si, tahu aja. Panas tahu aja. Panas tahu aja. Ayo tingting kalau <laughs> lagi <laughs> nanta. Ayo tingting kalau <laughs> lagi <laughs> nanta. Ayo tingting kalau <laughs> lagi <laughs> nanta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat IT Ignisius dimana pun yang berada Jumpa kembali bersama Mimi di channel youtube Hilya TV Yang pasti akan memberikan informasi-informasi terhangat seputar Ayu Ting Ting Bagi sahabat yang baru menemukan channel ini Jangan lupa untuk like, komen, setelah subscribe-nya tekan tabel notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi-informasi terhangat tentunya seputar Ayu Ting Ting. Dan informasi yang luar biasa kali ini masih dengan si cantik dari Depok yang personanya sangat luar biasa mampu menghipnotis siapapun yang ada di dekatnya. Ayu Ting Ting walaupun hanya berpenampilan sederhana namun kecantikannya memang alami luar biasa banyak pria yang klepek-klepek terhadap dia namun dia masih menutup hatinya karena mencari sosok seorang suami yang baik perhatian dan sayang keluarga terutama anak tercintanya bill kills Humaira Raja rajak dan yang menjadi perhatian adalah kedekatannya dengan boy william akhir-akhirnya sebagian memuncak pemirsa di mana tadi malam boy william diserbuki oleh para dewan juri mengenai kedekatannya dengan ayu Ting Ting dan di sini juga rosa bersama dengan bunga citra lestari Mengidolakan sosok seorang penyanyi dangdut Yaitu Ayu Ting Ting yang memang sangat dikagumi juga oleh Boy William Dan sini Boy William ngerap lagunya Ayu Ting Ting alamat palsu Dengan sangat lincah luar biasa Dengan ekspresi yang sangat luar biasa juga nih Seorang Boy William yang cool dan juga pendiam Ternyata bisa heavy fun dan juga mengasihkan nih pemirsa Apalagi ketika Boy ngerap alamat palsu dan di sini juga Boy William mengungkapkan perasaannya yang memang sedang kangen nih dengan Ayu Ting Ting Banyak juga para netizen yang mengatakan bahwa Boy sedang bucin terhadap Ayu Wah, wah gimana nih menurut pendapat para sahabat semua yang menonton video ini Apakah Boy benar-benar bucin dengan Ayu Ting Ting ataukah memang hanya perasaan seorang sahabat nih Tapi ketika Ayu dibicarakan di depannya wajah Boy langsung nih happy, apalagi yang mengomentari adalah para dewan juri Indonesian Idol dari Titin 0872 kayaknya ada yang kangen, jangan grogi Bang Boy, awas ada yang mantau, salah ekspresi, bisa-bisa kacau terlihat juga di sini senyum Boy selalu merekah pemirsa dan sepertinya Boy Happy nih jika dikaitkan dengan Ayu Ting Ting karena memang boy sangat sayang nih dengan ayu cengnya yang selalu di hatinya dan di sini juga boy tanpa ragu mengungkapkan kangennya nih dengan ayu Ting Ting dan di sana juga terlihat para dewan juri terus saja nia ya. memberikan semangat untuk boy agar selalu dekat dengan ayu Ting Ting lampu hijau sudah diberikan oleh para dewan juri di sana boy melambaikan tangan tanda dia kangen dengan ayu Ting pemir. -Ting. Rusa, Ayu Ting Ting, lagi nanta, Ayu Ting Ting, kalau lagi nanta, Ayu Ting Ting, kalau lagi nanta, Ayu Ting Ting, kalau lagi nanta. Lagu sumpah asik bener, Anggis bawa lagu alamat palsu enam puluh enam menit yang lalu kemudian juga dari Riot yut bro keren keren undang kayu tinting dong kak di Indonesia nah dari fans kapal 29 di yang lalu Anggis sumpah keren banget alamat palsunya keterketir belum lagi Anggis nge-rap Anggis kamu pakai komplit dari esin Urusnya, menjak Boy baikkan sama Ayu wajah, Boy keputusan ceria terus bener Apa kata Bang Densu solusinya ya Ayu ting, ting Malam ini Boy dari awal sampai akhir kelihatan happy banget. Juga happy liatnya ya nggak berhenti ketawa dari Ari Hety 5 jam yang lalu. Kemudian juga dari Kirana Boy lagi bucin Iya boy bener-bener bucin Gak bisa bohong Kemudian ada juga dari Nino Boy bucin ke Ayu Dicengengin juri-juri jadi salting Kamu harus kuat ya boy Seperti Ayu Boy jantung aman ya boy Pakai tangan diketupkan di jantung Boy lagi bucin nih Kirana Wah wah banyak banget nih ya Yang mengatakan bahwa boy lagi bucin nih Dengan Ayu Ting Ting Memang pesona Ayu Tingting Ting selalu luar biasa 5 tahun lagi yang memang sungguh menyayanginya Like, Boy William sungguh sangat menyayangi Ayu Ting Dan juga memang sudah banyak nih lampu-lampu hijau Yang diberikan oleh keluarga Boy untuk kedekatannya dengan Ayu Tinting Mimin doakan semoga hubungan mereka tidak kandas lagi ya Dan persahabatan yang selalu terjalin sampai kapanpun Oke okay, sahabat semua inilah ekspresi dari Ayu dan juga Boy Yang memang sangat dekat dan terlihat sangat luar biasa Oke okay, Selamat semua yang jelas sekedar cuplikan dari ekspresi Boy William yang sangat sayang dengan Ayu Ting Ting dan banyak sekali para dewan juri yang memberikan semangat juga untuk Boy agar selalu semangat untuk dekat dengan Ayu agar sahabat semua Selamat pagi selamat beraktivitas kembali Mimin akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ayu Ting Ting Boy, Ayu Ting Ting Boy, Ayu Ting Ting Boy, Ayo tingting Boy, Ayo Ting Ting Boy, Ayo tingting Boy, Ayo Ting terima kasih, thank you. Ting juga kan, juga kan, juga kan. siapa lagi, Ayo Ayo tingting lah, Ayo tingting lah, Ayo tingting lah, Ayo Ayo Ayo Ayo 頑張られて23